Legenda orang Bati masih berkembang di masyarakat Maluku. Urban legend yang satu ini sangat populer karena makhluk misterius tersebut membawa ancaman mengerikan pada penduduk. Karena itu pamali jika menyebut namanya. Orang Bati digambarkan sebagai makhluk mitologi, berbentuk mirip gabungan monyet dan kelelawar serta memiliki kesaktian. Orang Maluku yang mendiami negeri-negeri ada di Ambon, Lease, Buru, Seram dan lainnya Memiliki kepercayaan untuk tidak boleh menyebut kata orang bati. Nama orang bati dianggap pamali atau tabu untuk disebut-sebut secara sembarang. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Beberapa fakta lain bahwa orang Bati erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat mistis, misteri, sakral, dan sejenisnya. Selain itu, sebagian orang Maluku beranggapan bahwa orang Bati adalah orang yang jahat karena sering menyusahkan orang lain. Anggapan lain adalah orang Bati sering disamakan dengan alifuru seram yang distereotipkan atau dianggap negatif. Kemudian orang Bati dianggap bukan manusia maupun suku bangsa. Ada hal menarik yang ditemukan peneliti. Dijelaskan di sana bahwa dalam berinteraksi sosial, orang Maluku sering mengatakan, jangan sampai ale baku dapat deng dong orang bati. Jangan sampai kamu berjumpa dengan orang bati. Kepercayaan ini maknanya ialah ketika Anda berjumpa dengan orang bati, itu akan menyusahkan Anda nanti. Kepercayaan ini yang kemudian mendarah daging hingga sekarang. Stigma buruk tentang orang bati semakin kuat, dengan beberapa kasus negatif yang dikait-kaitkan dengan orang-orang bati, seperti kasus anak kecil hilang, perempuan hilang, pencurian barang berharga milik penduduk, penculikan, dan sejenisnya. Kasus-kasus tersebut selalu dikaitkan dengan orang bati. Padahal beberapa kasus tidak ada kaitannya dengan orang bati secara langsung. Ini yang membuat stigma orang bati semakin buruk. Jika bicara soal misteri di balik orang bati, Beberapa kepercayaan menjelaskan bahwa orang bati itu manusia terbang misterius. Ada yang percaya orang bati itu bukan manusia pada umumnya, karena orang bati adalah manusia terbang. Orang bati itu memiliki kulit berwarna merah seperti darah dan bersayap seperti kelelawar. Orang bati juga dipercaya punya ekor kecil tapi panjang yang bagian ujungnya lancip. Tak hanya dianggap mirip manusia kelelawar, ada juga yang percaya orang bati itu mirip kera tapi ukurannya sangat besar. Jadi, soal rupa orang Bati pun banyak kepercayaan yang seliweran di masyarakat Maluku. Beberapa percaya kalau orang Bati ada di gunung. Jika pagi dia akan ada di sana, tapi menjelang malam, orang Bati akan turun dan mencari mangsa. Jika berhadapan dengan orang Bati, manusia akan mendapatkan masalah. Kepercayaan tersebut bahkan berkembang menjadi siapapun yang bertemu dengan orang Bati, dia akan mati. Jadi, saat ada manusia bertemu dengan orang Bati, Makhluk tersebut akan menikah manusia dan menghabisinya. Suara orang babi juga dipercaya mengerikan dengan mata sangat seram dan ini membuat manusia akan dibuat ketakutan saat pertama bertemu dan akhirnya dibuat diam tak berdaya saat mau melawannya. Semua ini masih menjadi misteri dan urban legend di masyarakat timur.